Halo, nama saya ya <tuh> usia 28 tahun asal Kota Tangerang. Saya akan menceritakan pengalaman saya setelah mengkonsumsi Kopi Trifinity. Sebelumnya, saya sering mengantuk, badan saya pegal-pegal setelah bangun tidur, kurang bertenaga, stamina loyo dalam menjalani hari-hari saya. Lalu, saya ada rekomendasi Kopi Trifinity. Awalnya sih saya ragu ya, karena takut ada efek samping yang tidak saya inginkan. Ditambah pola hidup saya yang nggak sehat, kurang olahraga. Tapi rasa penasaran ini timbul setelah saya baca kandungan dalam kopi Trinity. Ternyata kandungannya 100% herbal yang aman untuk dikonsumsi tanpa efek samping. Ya udah, saya beranikan untuk minum kopi Trinity ini. Setelah saya minum kopi Trinity, stamina saya lebih meningkat. Saat menjalani aktivitas, saya jadi nggak ngantuk lagi, lebih bertenaga. Dan gak loyo lagi. Dan istri saya juga merasakan perubahan stamina saya yang meningkat. Dan bagusnya, kopi ini low calorie. Aman untuk diabetes karena terbuat dari bahan yang herbal. Tidak khawatir kegemukan dan efeknya, kencing saya jadi lebih deras, Menandakan pembuangan dan aliran darah saya lancar. Terima kasih, Kopi Triviniti.